Ada sebuah unggahan spesial nih Ketika Leslar hadiri acara tujuh bulanan kak Aurel Hermansyah semalam ya Lesti Kejora, Rizky Bilar ini foto bareng bersama Pak Garayu Wow, Masya Allah banget ya Cantik cantik, semangat terus Masya Allah Apalagi tentunya postingan foto ini membuat kita semakin bahagia Karena banyak sekali support, dukungan dari orang-orang yang tulus Mencintai Lesti dan Rizky Bilar ke kabar selanjutnya, para sahabat perhatikan juga, ini ada sebuah unggah spesial juga nih. Ini momen ketika fotoshoot ya, luar biasa idola kesayangan kita. Duh, apalagi tentunya tatapan mereka saling menguatkan. Masya Allah, mudah-mudahan saja selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Postingan ini diunggah kembali oleh Angkum sahabat rotei anskerleslar. Ada kalimat caption yang dituliskan Mereka yang tatap-tatapan Kok gua yang salting dan malu-malu meong katanya tuh <laughs> Masya Allah banget ya Hingga banyak komentar tanggapan yang diberikan dari para fans Yakni dari Rahma RahmakarRML Mengatakan permisi kalau yang begini saya nyerah deh Katanya tuh Masya Allah banget ya ada juga komentar lain diberikan dari akun Nonun non menyampaikan di kalimat komentar nyambeg dia tetapnya nyes katanya tuh sampai ke sini katanya tetap dari Leslie lah masyaallah banyak luar biasa mudah-mudahan lesti belar diberikan kebahagiaan kesehatan dan selalu lancar urusannya amin ya rabbal alamin ke kabar berikutnya, para sahabat perhatikan juga ini ada info penting banget nih untuk kita semua yang diunggah oleh akun sental putih underscore bilar yang menginfokan soal tagar leslar. Para ada sebuah kalimat di postingan tersebut buat teman-teman fan dan akun leslar lover. Setelah mengamati beberapa lama tagar leslar kan sepi update video karena yang kita up tidak masuk ke explore. Salah satu caranya, upload pakai Instagram Lite Atau cara kedua, upload pakai Instagram biasa tapi bikin dua slide yang satu gambar aja Biar update-nya masuk ke tagar Leslar Semoga membantu ya, soalnya dikira Leslar sepi Padahal kita up terus dan baru-baru ini hanya followers yang bisa lihat Ini info penting banget nih untuk semua admin persahabat ya Dan kita lihat juga ada kalimat caption yang dituliskan masukkan aja buat semua akun fanbase dan akun pribadi yang mau up tentang leslar ini khususnya up video aja persahabat ya suka sedih karena kita sudah up update langsung kok nggak masuk tagar jadi up video yang dimau di mau di slide satu slide kedua kasih gambar leslar atau WM aja persahabat ya terserah yang penting dua slide nanti akan otomatis muncul di tangan lesa terbaru semoga membantu tuh ini info banget ya untuk kita semua penting hingga banyak komentar yang sangat positif ya ini dari akun instagram lead674 mengatakan kak boleh ikut up biar semua pada tahu katanya tuh semangat terus ya untuk menginformasikan kabar-kabar baik amin dan kita lihat juga ke keunggahan selanjutnya ada sebuah postingan momen ketika Lesti dan Kak Aurel bersahabat. ya bertemu semalam di acara tujuh bulanan. Masya Allah, luar biasa ya! Dua bumil cantik ini selalu membuat kita adem, apalagi tentunya hubungan Lesti dan Kak Aurel semakin erat bersahabat. Ya. mudah-mudahan suatu ramai selalu terjaga dengan baik, tetap doakan support yang terbaik untuk dua bumil cantik ini. Hingga komentar juga banyak diberikan Dari para fans Yakni dari akun instagram Wiwi kaniskan seri nastiti Masya Allah cantik-cantik Dan ganteng-gantengnya anak-anak baik Dan inspirasi banyak orang Bahwa kesuksesan Tidak akan merubah sifat seseorang Kalau dalam hidup selalu melibatkan Allah dan orang tua Kedua pasangan hebat Semoga sama Masya Allah bumil yang energik. Luar biasa banget, persahabatnya, respon yang sangat positif dari satu-satu fans Mudah-mudahan saja doa, support, dukungan selalu banyak dari orang-orang yang tulus Mencintai idola kesayangan kita dan kabar selanjutnya persahabat tersebut unggahan dari Bu Vir, Virus Lesnar ini mengunggah sebuah postingan video klarifikasi dari ibu Ros Persahabat yang viral di mana mana yang kembali Tentunya ibu Ros ini klarifikasi dan meminta maaf persahabat ya Karena di penyampaiannya ini bahwa untuk kejadian itu persahabat yang bilang ibu Ros yang mana tentunya Leslie Kejora itu sombong banget, persahabatnya. ya Banyak sekali kabar bahwa Ibu ini adalah fans berkedok haters, persahabat ya Atau haters berkedok fans, katanya tuh <laughs> Itu hanya kekecewaan saya sebagai fans yang terlalu mengidolakan Otomatis uh, saya kesal, sudah nunggu dari siang sampai malam Dan ini ada klarifikasinya bahwasannya persahabatnya kejadian itu sudah lama sekitar 4-5 bulan kejadiannya juga persahabat, ya di lokasi syuting bahwa bu Ros ini nunggu dari pagi hingga malam hari di lokasi syuting bersari persahabat ya. tentu kejadian itu karena Ibu Ros ini merasa kecewa banget ketika ingin mengajak foto Lesti Lesti tidak mau katanya persahabat ya. itulah klarifikasi dia tapi di sini banyak komentar yang diberikan persahabat ya kita simak aja komentar dari akun intan.puspita.9693001 mengatakan di kolom komentar lo tuh ya Nek, cintanya sayangnya cuma sama kakak bukan ke kedede lah ngapain juga kamu capek-capek dari pagi sampai malam cuma nungguin idola kamu kalau dibilang kamu penguntit bilar ngamuk saya ngomong gini karena Jengah aja lihat semua captionmu, setiap pose sama bilar kayak nggak menghargai bininya aja Kalau lu sayang sama mereka, harusnya paham kondisi mereka saat itu gimana Jangan maksa wajib foto mesra ataupun apapun itu Kalau lu bilang ah lu cemburu lu iri gak gue gak ada sama sekali iri apalagi cemburu sama lu cuma gemes aja sekedar fans dukung positifnya Hormati privasinya jangan depan lu baikin belakang uji bahin ngapain juga lu tiap hari ke persari cuma pengen ketemu bilar aja segitunya cintanya lu sama laki orang nek katanya tuh persahabat ya itulah kalimat komentar yang diberikan untuk ibu ros ini ya persahabat ya yang mana tuh dia berkomentar untuk klarifikasinya masya allah kita harus tetap berhati-hati saja bersahabat ya Tetap optimis, tetap satu tujuan Mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan Terkhusus Leslar, idola kesayangan kita Mudah-mudahan diberikan kesabaran, kekuatan Dan dilindungi dari orang-orang yang jahat Amin Ya Robbal Alamin dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Imas7319 Mengatakan itu bukan minta maaf tapi membela diri Kalau mau minta maaf sama dedenya langsung Tuh persahabat ya Daikan saja mudah-mudahan Ibu Rosini ini meminta maaf langsung kepada dede LSEG Kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia selanjutnya Jangan kemana-mana total stay tune dan pantingin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru update dan terhangat selanjutnya ini adalah informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian? silahkan berkomentar, Bang ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh